apa mau nih buat sepatuan bos? mau ini bos? bisa, bisa. Salam token bosku. Hmm. kali ini nih bosku, saya mau mengenalkan produk dari Jarvis bosku. Jarvis yang Jarvis tipe 3 bosku. Kalau yang tipe 2 kemarin kan sudah saya ulas, itu kan yang modelnya kayak sama kayak Genius, hampir mirip kayak Mandalika yang model-model lampu-lampu mini lah bosku ya. Yang di atas itu yang stang-stang lurus itu. Nah, kali ini nih yang Jarvis 3 bosku. Hampir member sama kayak Royal Excellent Champion sama Honda 135, Honda 130 cuman bedanya di Jarvis ini bosku ini baterainya enggak portable bosku enggak portable cuman enaknya ini itu Jarvis itu dia kalau kemarin sudah saya jelaskan semua trouble atau garansi itu langsung via aplikasi bosku ya jadi langsung buat aplikasi tinggal download Jarvis baik kita ya, bro ya. tinggal terus tinggal, tinggal download Jarvis eBike, nah itu nanti tinggal didaftarkan kode barcode yang ada di sini nih bosku, saya lihat di sini, ini tinggal scan di sini aja, nanti sudah kedaftar kalau sudah kedaftar, nah, komplain ataupun trouble apapun langsung lewat aplikasi, nah, nanti dari pihak Jarvis sendiri akan menghubungkan ke dealer dealer Jarvis yang terdekat terkait lokasi bosku, di misalkan kalau misalkan di Malang sini mungkin nanti dihubungkan diarahkan ke teknisi Jarvis yang teknisi dealer Jarvis yang di sini nah kalau misalkan bosku di Surabaya mungkin nanti yang atasi di Surabaya jadi enaknya gitu jadi nggak perlu khawatir nggak ada showroomnya di sini pasti pic nya ada yang terdekat dengan lokasi rumah bos-bosku nih nah untuk spesifikasinya masih spesifikasinya pasti sama bosku spesifikasinya Baterainya masih SLA 48 volt 12 ampere Terus untuk dinamonya ini masih 350 watt Cuman Mungkin karena harga ini bosku ya Harga di atas yang lain Kalau menurut saya Daripada yang tipe-tipe lain Coba cari ini sini Kerasa memang motor powernya kerasa meskipun 350 Watt hampir mirip sama inilah bosku selis lah hampir mirip-mirip sama kayak selis jadi dia memang ada harga ada kualitas yang dijual harganya masih di angka 6 jutaan ke atas bosku ya yang Jarvis tipe 3 ini sama kok Jarvis tipe 2 juga sama segitu nah terus untuk lanjut bosku ya untuk kecepatan maksimal 35 km per jam, jarak tempuhnya sama kurang lebih antara 35 sampai 40, segitulah nah terus untuk beban 120 kg untuk fiturnya dia sudah lengkap, sudah ada display indikator baterai Sudah ada indikator baterai, kecepatan jarak tempuh di sini, ini rating lampu bel, lampu. Nah, ini sama kayak yang kemarin saya review, saya ulas di video yang Jarvis 2 ini. Pengunci kecepatan, kalau pengatur kecepatan nggak ada, selebihnya cuma itu aja. member mempermainkan mirip sama kayak Excellent seperti ini, ini ada sendaran belakang bisa dipasang bisa enggak, dudukan bisa diatur, rem masih tromol, masih drum break, nah, ban tubeless ukurannya 250 14 ya bos ya 14 in kali 250, sudah pedalasis, jadi sepeda listrik yang ada di Suruh ini tuh rata-rata yang pedalasis ya, masih jarvis sama sunrise yang lainnya masih belum footstep. Pancingan juga lumayan lah, lumayan luas daripada yang cuman yang kecil seperti ini. Bos, biaya ini sudah lumayan luas, tapi kalau ini sebenarnya bisa diganti kok. Bosku bisa diganti, jadi tadi keunggulannya kalau misalkan bosku kan sering nih tanya, Mas. Kalau saya beli rumah saya di sini, Mas nanti dealernya di mana servisnya di mana nah komplain ataupun garansi langsung anu via aplikasi itu tadi bosku ya tinggal dulu di Google Play Store service e -bike. tinggal masukkan kode barcode nah itu nanti sudah terdaftar nah itu tinggal komplain apapun lewat situ nah mungkin itu aja bosku ya untuk ulasan dari service ini kalau ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf Terima kasih atas ribu subscribernya. Bantu terus channel ini untuk berkembang. Bantu like, subscribe, share, dan komen ya, Bosku. Pastinya, kalau ada keluhan apapun, bisa langsung ditanyakan via WhatsApp juga. Enggak apa-apa, langsung via nomor telepon itu. Jadi, nomor telepon yang ada di deskripsi itu, Bosku, itu bukan, bukan untuk pajangan, bukan untuk info order aja. Kita welcome kok semua kita welcome. Jadi kalau mau tanya mau apa bisa langsung lewat situ. Lebih enak kalau ada trouble itu langsung divideokan, diinfokan lewat WhatsApp. Jadi kita bisa bisa apa ya namanya ya bisa oh ini gini ini gini gitu loh bosku. Mungkin sekian dulu bosku ya. Saya akhiri video ini. Salam listrik bosku.